Nah, diantaranya sudah menggunakan istilah yang kita sebut teknologi nano. Nah, ya ini namanya disebut dengan eh, transdermal. Nah, apa itu transdermal? Ya, di sini itu penyakit-penyakit ya mulai dari stroke, ya stroke, eh, diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, kanker, disfungsi dan masih banyak yang lain. Nah, apakah bagaimana cara kerja? Uh, jika itu dengan sistem transdermal atau menempelkan sesuatu kepada kuli. Nah, mari kita coba dengar penjelasannya. Ini ada ya penjelasannya ini. Coba aku dengar suaranya kawan. Halo, nah, itu suaranya ya. Coba ya transdermal. Selalu, jumpa lagi pada pembahasan tentang transdermal. Kali ini kita akan membahas tentang tiga jalur masuknya obat atau nutrisi ke dalam tubuh kita. Ada tiga cara memasukkan obat ataupun nutrisi. Yang pertama adalah jalur oral atau melalui mulut. Jalur ini sudah umum kita kenal selama ini. Makanan atau nutrisi atau obat kita masukkan ke dalam mulut, kemudian diproses pada sistem cerna pertama yaitu di lambung, berikutnya diproses lagi di usus halus. Pada proses ini, 30% dari komponennya dibuang melalui faeses, 70% dari sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah, 60% dari 70% tersebut akan tereliminir, dan sekitar 40% dari 70% yang terkirim ke jantung, yaitu sekitar 28%. Jadi, kalau kita memasukkan total 500 mg, maka yang terkirim melalui sirkulasi pembuluh darah adalah sekitar 28% dari 500 mg, yaitu sekitar 140 mg. Jalur kedua adalah melalui injeksi ke pembuluh darah vena, atau melalui jarum infus. Jalur inilah yang paling efektif, yaitu 100% dari yang diinjeksikan akan didistribusikan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa ketika kita dirawat di rumah sakit, obat atau nutrisi tidak dimasukkan melalui mulut, tetapi melalui jalur infus, untuk mendapatkan presentasi yang lebih besar, dan untuk mendapatkan percepatan proses penyembuhan. Jalur ketiga adalah dengan menggunakan sistem penyerapan oleh pembuluh darah kapiler yang keberadaannya adalah di bawah kulit, di setiap otot-otot kita yang lemaknya tipis. Metode ini menggunakan alat bantu seperti suntikan intramuskuler, atau dengan cara diaplikasikan dengan cara dioles atau menggunakan plester atau patch khusus. Metode ya, aplikasi natal, pada kulit ini disebut metode transdermal, ya. Daya serapnya mendekati 90%. Metode transdermal adalah metode paling efektif setelah metode injeksi intravena atau infus. Beberapa saat setelah ditempelkan, maka komponen yang terkandung di dalam plaster Kansis atau tersebut akan berdifusi melalui lapisan-lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya, dan selanjutnya dikirim ke seluruh seluruh Prosesnya cepat, datang, praktis, Depai, ya. tidak membebani sistem percanaan, liver maupun ginjal, karena proses atau jalurnya adalah diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit. Adapun pilihan produknya tergantung kepada Tolong kita. bantu baikkan video kawannya. Jadi sore ini kita metodenya B, kita asensual, adalah masalah kesehatan. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mineral-mineral, omega-3, dan komponen-komponen lainnya yang merupakan kebutuhan harian dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memilih plester atau patch transdermal yang mempunyai kandungan-kandungan khusus seperti kandungan red ginseng korea, glukosamin, Kolagen, termasuk yang berkaitan dengan hormon kita seperti melatonin, koenzim keten, DHEA, pregnenolon, ataupun plester atau patch transdermal yang berkaitan dengan pemecahan lemak yang banyak dicari selama ini dalam rangka diet menurunkan berat badan dan kecantikan. Untuk lebih detailnya, silahkan ikuti channel ini. Salam sehat dan sampai jumpa pada sesi transdermal selanjutnya.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 berikutnya diproses lagi ya, di usus bahan halus. Ibarat bahannya ya. Ada proses ini kawan. 30% dari komponennya ah. dibuang melalui FSS. 70% dari sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah. Selamat bergabung RS Sapana. persen tersebut yang antralimia. punya puluhan ya, kayak penyakit-penyakit stroke. diabetes, hipertensi, Jadi, asam urat, kolesterol, 8%. kanker, dis disfungsi Jadi, ereksi dan lain lainnya ya. Silakan bertanya kawan. Miligram,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 dan selanjutnya dikirim ke seluruh sel-sel tubuh prosesnya cepat praktis tidak membebani sistem pencernaan liver maupun ginjal karena proses atau jalurnya adalah diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit adapun pilihan produknya tergantung kepada kita setiap hari sel-sel tubuh kita memerlukan vitamin B asam Cemon, terima kasih Cemon sudah bergabung vitamin D vitamin E vitamin K ya silahkan ya, ya. Mau tanya -tanya jawab, komponen -komponen masalah yang mau tanya-jawab dan komponen-komponen terkait ini ya pengobatan tanpa disuntik tanpa minum obat kita juga bisa memilih plester atau patch transdermal yang mempunyai kandungan-kandungan khusus seperti kandungan lembuti selama bergabung thank you sudah datang ya termasuk yang berkaitan dengan hormon kita seperti melatonin koenzim keten DHEA pregnenolon.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 Selamat bergabung berkata, ya. silahkan cuat sambil yang mau bertanya ya. I'm sorry, thank you. Oke Ino, selamat berteman. Atau nutrisi. Yang pertama adalah jalur oral atau melalui mulut. Jalur ini sudah umum eh, kita kenal sama 10 ini. itu, adalah formulasi atau obat biar yang disusulkan ke dalam kelihatan Kemudian diproses pada sistem cerna pertama yaitu di lambung. Sambil dengarkan yaitu ya penjelasannya itu ya. Ini bentuk pada jadi obatnya ini, itu ditempel, dileher, ditempel di dibuang di, di melalui vices. Di belakang ya. 70% dari sari-sari makanan ya. tersebut diserap oleh pembuluh darah. Ya, 60% ya. dari 70% tersebut akan tereliminir dan sekitar 40% dari 70% yang terkirim ke jantung yaitu sekitar 28% jumlah, jadi jumlah. kalau kita memasukkan total 500mg okay. okay. okay. okay. okay. okay. oh, enggak yeah, mm. pernah lihat kriswan ya lagi dia biasanya ide ya thank you ya tim legenda itu polo ino tapi tidak bisa terpol, ino Kenapa Tino tidak bisa dipoleh privat pengaturannya jangan privat pantau laut ya silahkan tanya jawab kawas yang punya puluhan ya kayak penyakit jantung kolesterol asam urat jadi di sini pengobatannya tidak menggunakan, tidak minum obat, tidak disuntik, tapi ditempel eh, di bagian-bagian badan kita ya. Oh, privat oke, okay, tim legenda. Biasanya kalau privat itu bukan satu mahar, biasanya Ino, you know, biasanya satu oke. Okay. Oh, keren okay. oh, okay. Eh, bisa, bisa, bisa Ya, tanya-tanya, eh, -tanya, yang punya penyakit penyakit stroke, mana nih? Banyak videonya kawan. Saudaranya ya mungkin itu adeknya saudaranya ya. Heeh, hmm. hmm. jinupa ini gak bisa jaringan yang lemot. WiFi, Ke wifi pila, oh. wifi pilaan. WiFi punya power. Wajar, apa artinya? Mabes peta, apa? Mabes peta, satu kah? Hah? Satu kah kan? Al Besar semua ya. Iya. Mabes peta, satu kah? coba tau, coba sambungin. wajar, pujang kaya masuk wajar pujang kaya ini ya, sambil menunggu yang lainnya ya, ya, sambil dihajar mawar-mawar, guys ini mudah siapa tau tumbuh ribu mawar semoga tumbuh 10.000 ribu di mawar, ini pemburu mawar ini saya yang selalu masuk, ya yang, yang punya penyakit-penyakit entah tetangganya, entah saudaranya Uh, ya, baik itu stroke ya, penyakit stroke. Nah, ini bisa disembuhkan tanpa minum obat. Ya, ris aja kali ini temanya terkait penyembuhan ya, terkait kesehatan. Ya, seperti stroke, asam murah, kolesterol, diabetes, hipertensi, kanker, disfungsi ereksi. Nah ini ada obatnya itu obatnya tadi ditempel tempel aja yang begini-begini nih obatnya kawan. Pengen diet ya Ada yang mau diet juga bisa ya yang berat badan Obis. Ya kan Netral masuk Indeks masuk indeks Selamat bergabung ya Eh biar kosnya semangat itu hajar-hajar mawar itu guys <tuh>. Iya kan <tuh>. Ajar hajar remornya dulu. Nah selamat datang, selamat bergabung yang baru bergabung ya. Jadi ini penyembuhan. Yang mau saya tanyakan bedanya paranormal abal-abal dengan ngobatan yang apa ya Bang? Eh yang tidak kutahu itu. itu. Coba tanya Ust Ustaz Samsuddin. Ya. Ustaz Samsuddin kah itu? Tidak kutahu itu. Ustaz Samsuddin. Nah, Yang ya. baru bergabung, selamat datang kawan. Ya, udah bisa tadi kode tadi diketik tadi kan ngawal SMS itu, enggak sampai,